Selamat datang di channel Wong Sundo. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang metode-metode positif praktikal untuk kebangkitan diri. Banyak di antara kita yang sulit untuk mengenali waspada dan untuk melawan sifat-sifat buruk dan sugesti-sugesti negatif yang ada dalam diri kita. Tapi justru malah kita bisa menilai dan melihat sifat-sifat buruk itu jika ada orang lain yang melakukannya. Bisa dikatakan sifat jika sudah nampak kepermukaan dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Sehingga kita dapat melihat dan menilai dasar dari ucapan dan perbuatan orang tersebut apakah didasari oleh sifat yang baik atau sifat yang buruk. Sebelum berbentuk ucapan atau perbuatan, sifat-sifat ini masih ada di dalam dimensi pikiran Dan pikiran ini memiliki kecenderungan atau kebiasaan yang sering kita sebut dengan pola fikir. Dan kecenderungan ini dipengaruhi oleh sugesti-sugesti dalam bentuk dorongan atau saran. Ada sugesti positif dan ada sugesti negatif. Dorongan sugesti ini berbentuk inisiatif, yaitu dorongan yang timbul tanpa kita memilah atau memilih sebelumnya datang dengan sendirinya tanpa proses berpikir. Tipu daya iblis dan godaan setan ini hadir dalam bentuk inisiatif dan sugesti. Begitu juga dengan ilham, hikmah, hidayah, Ide, gagasan, dan pemahaman juga hadir dalam bentuk inisiatif dan sugesti Perbedaannya adalah rasa yang hadir di hati Kalau yang terasa itu seperti benci, iri, dengki, jengkel, amarah, tamat, prasangka buruk, membanggakan diri, syahwat, dan sejenisnya Itu adalah sugesti atau inisiatif yang negatif Tapi jika yang terasa adalah rasa syukur, ikhlas, adil, bahagia, rendah hati kasih, sayang, sabar, itu adalah rasa dari sugesti atau inisiatif yang positif ada beberapa metode atau cara yang dapat kita lakukan untuk membangkitkan diri ke arah hal-hal yang positif yang pertama, biasakan membuat rencana-rencana harian, jadwal atau to list pada pagi hari kita tentukan rencana untuk hari ini dan pada sore hari atau malam hari kita tentukan rencana untuk besok hari ada baiknya dicatat rencana-rencana yang akan kita kerjakan Jika sudah berkeluarga, buat juga rencana-rencana untuk keluarga Kedua, buat juga rencana untuk mingguan, bulanan, dan tahunan Bisa dalam berbentuk proyek, menambah keahlian, juga mempelajari hal-hal yang baru Dengan berbentuk proyek ini, kita belajar dan mempraktekkan ilmu-ilmu dan pengalaman kita Sehingga akan menambah portfolio atau pencapaian-pencapaian kita Buat project yang jangan terlalu lama durasinya, agar ketika rencana project tersebut tidak berhasil, bisa kita perbaiki atau membuat rencana alternatif atau project-project lainnya. Dengan sibuknya diri kita dengan rencana dan tugas, kita akan disibukkan dengan sugesti dan pikiran-pikiran positif, menyemangati diri kita dengan sugesti sugesti dan pikiran positif. Ada kalanya kita sering mendengar bahwa ada orang atau teman kita yang bosan. Itu pertanda bahwa dia tidak bertambah ilmunya dan keahliannya sehingga dirinya tidak memiliki perkembangan. Tidak ada hal positif yang baru di dalam dirinya. Ketiga, merapikan dan membersihkan diri dan tempat tinggal. Semua kekusutan berawal dari kotornya diri dan tempat tinggal. Tidak ada ganjalan yang harus dilakukan ketika harus fokus melaksanakan rencana. Keempat, selesaikan rencana dan proyek-proyek harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kelima, bersosialisasi positif secara langsung dengan orang lain. Berupa diskusi dan obrolan, dimulai dengan tanya kabar, lalu berlanjut ke dalam diskusi ide gagasan, dan Anda bisa mencatat apa yang didapat. Juga kita dapat saling berbagi humor. Kenam, menjaga nama baik diri dan membangun kepercayaan orang lain terhadap diri kita, yaitu menjaga kredibilitas diri kita. Di sini kita bisa berlatih bersosialisasi dengan baik secara ucapan dan perbuatan. Ketujuh, kurangi terlalu aktif sibuk dengan media sosial digital. Hal ini akan membuat lupa dengan introspeksi ke dalam diri sendiri, lupa untuk memperbaiki diri sendiri, dan juga untuk mengurangi pengaruh-pengaruh buruk dari media sosial, seperti pamer, diskusi debat kusir politik di media sosial digital, atau beropini terlalu dalam di media sosial digital karena tidak akan mendapatkan feedback. Berbeda dengan diskusi secara langsung. 8. Membantu orang lain. Jika ada yang perlu dibantu, dalam bentuk materi, tenaga, ide, wawasan, diskusi, atau berinisiatif dalam masyarakat jika ada. 9. Biasakan hidup realistis, berdasarkan kebutuhan dan kemampuan diri. Mengurangi yang tidak perlu. Jangan mengandalkan hutang. Hiduplah dengan kemampuan yang ada. Sering berhutang itu ciri dari orang yang menganggap kecil, nikmat Tuhan tidak akan berkembang karena selalu mencari solusi dengan utang, muter di gali lubang tutup lopang. Lebih baik kerja atau berdagang dengan penghasilan yang kecil secukupnya daripada utang. Karena upah dan keuntungan yang anda nilai kecil itu adalah hak milik, sedangkan utang itu bukan hak milik dan harus dikembalikan sekecil apapun. 10. biasakan bersyukur, ikhlas, adil, rendah hati, kasih, sayang, dan sabar. Kita akan merasakan rasa positif dalam hati kita ketika sudah menjalani metode-metode yang sebelumnya praktekkan dan biasakan setidaknya selama tiga bulan. Hasil yang diharapkan dari metode tersebut adalah kita akan terbiasa dengan rencana sehingga akan menjauhi dari hal-hal dan sugesti-sugesti yang merusak rencana, akan menjauhi masalah yang menghambat rencananya, dan juga akan sabar karena mengetahui tahapan proses dari rencananya. Seperti menabung uang untuk membeli sesuatu, dia tahu tabungannya belum cukup untuk membeli barang tersebut Lalu, kita juga akan terbiasa melakukan hal-hal positif Pengetahuan dan keterampilan kita juga akan bertambah Meningkatkan jaringan sosial dan kepercayaan orang lain terhadap diri kita Kita juga akan optimis dan mandiri dengan kehidupan kita Dengan bersosialisasi positif, akhirnya kita akan berkumpul dengan kelompok orang-orang yang positif juga